Salam saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus kembali lagi bersama dengan saya Mista Wawarai Pokok yang kita bahas pada saat ini adalah tentang Matius pasal 26 ayat 6 sampai 13 mana berbicara di dalamnya adalah seorang perempuan datang kepada Yesus pada saat dia makan Ini sangat menarik saudara, mari kita ikuti bersama Yesus diurapi ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon Kusta. Datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam, berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan, berkata, "Untuk apa pemborosan ini?" Dapat diberikan kepada orang-orang miskin Tahui pikiran mereka lalu berkata Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku Karena orang-orang miskin selalu ada padamu Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu Aku berkata kepadamu, sesungguhnya dimana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Mengapa saya mengatakan ini hal yang menarik? Ketika perempuan itu melihat bahwa ada Yesus di rumah, Simon yang si Kusta itu, dia tidak segan-segan untuk datang kepada Yesus. Tidak takut, dia tidak merasa minder untuk datang kepada Yesus Mengapa ini? Karena dia tahu bahwa hanya Yesus yang membuka hati untuk menerima dia Dan hanya Yesus yang menerima persembahannya Tema yang saya ambil pada saat ini adalah Yesus tidak menolakmu kapanpun engkau datang kepadanya Yesus sedang duduk bersama dengan murid-muridnya untuk makan. Tetapi ketika perempuan mengambil tekad untuk datang kepada Yesus, Yesus memberikan kesempatan kepadanya. Apa yang saya katakan kepada kita pada saat ini saudara? Tuhan tidak pernah melihat saudara kapan pun datang. Tuhan tidak pernah menolong saudara. Mungkin saudara. Pada saat ini Jangan saya siangkan kesempatan selagi Saudara masih hidup Karena Tuhan menunggu saudara Tuhan tidak pernah menolak saudara Kalau kita melihat yang berikutnya tadi Bahwa ketika murah mengatakan Kenapa ini persembahan Ini salah satu tentara di dalam sebuah pelayanan juga Yang saya katakan pada saat ini Terkadang ada banyak orang yang menghalangi kita untuk tidak datang kepada Tuhan Mungkin kita sudah di tengah jawa Mungkin kita sekarang sudah mulai bertumbuh ke ruangan kita Tetapi ada, -ada banyak orang menghalangi kita Saya katakan itu saudara Jangan pernah dengar itu tetapi dengar Katakan bahwa biarkan saja dia melayani saya, biarkan saja dia melakukan itu, biarkan saja dia mengurapi saya, karena ini semua untuk kebaikan. Saya katakan kepada saudara pada saat ini, ini sangat penting. Jangan pernah dengarkan kata orang lain, tetapi dengarkan kata Tuhan. Demikianlah yang saya sampaikan pada saat ini. Biarlah firman ini menjadi kekuatan kita yang berikutnya, saudara. Selamat